Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan I Love Monday Yaitu Literasi Science kita akan melaksanakan eksperimen Balon mengembang tanpa ditiup Wah gimana balon bisa mengembang tanpa ditiup? Apa mungkin? Mungkin saja, mari kita coba Alat dan bahan yang perlu kita siapkan Yaitu yang pertama Kita harus menyiapkan cuka Lalu kita juga siapkan soda kue dan tentunya kita harus menyiapkan balon Corong dari kertas untuk memindahkan soda kue ke dalam balon Oke okay. Dan jangan lupa siapkan juga botol bekas Botol plastik boleh ya Ini botol bekas minum ustada Oke okay. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menuangkan cuka secukupnya ke dalam botol kita tuangkan ke dalam dengan hati-hati oke selanjutnya kita akan memasukkan soda kue ke dalam balon. Nah, kita akan menggunakan bantuan corong dari kertas untuk memasukkan soda kue. Oke, kita masukkan dengan pelan-pelan agar bisa masuk semuanya. janganlahin lagi sampai kira-kira cukup ya oke, kita cek sudah cukup kayaknya sedikit lagi oke nanti jangan sampai tumpah Oke, kalau sudah kita taruh Dan langkah selanjutnya yaitu Meletakkan balon di atas kepala botol Kita letakkan dengan hati-hati agar balon kita tidak sobek Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil ya Oke, kalau sudah seperti ini Nah, posisi balonnya seperti ini, ini sudah Nempel ya, tidak usah dipegangi, sudah bisa nempel nah, Ini karena sudah ada uh, soda kuenya, jadi sudah bisa kita taruh ke Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil Kita lihat apakah bisa mengembang balonnya Yeay. Kita bisa ya, Nana ya Oke, ternyata bisa mengembang balonnya tanpa ditiup. Luar biasa, ini kok gak bisa besar karena tadi usaha memberi cukaknya hanya sedikit. Kesimpulannya adalah, cuka jika bersatu dengan soda kue akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida bisa membuat... Balon menjadi mengembang. Semakin banyak soda kue dan juga cuka yang digunakan, semakin besar pula balon ini akan mengembang. Tapi yang paling berpengaruh dalam pengembangan uh, balon ini adalah cuka. Jadi kalau anak-anak ingin soda eh, ingin balonnya mengembang dengan besar, bisa ditambahkan cuka yang lebih banyak. Selamat mencoba di rumah dan Jangan lupa perhatikan keselamatan saat bereksperimen. Di nah, ini literasi sains kita bisa mengetahui reaksi antara cuka dan juga soda kue. Nah ini dia, balon mengembang tanpa ditiup. Terima kasih dari Ustaz Kiki. selamat bereksperimen di rumah anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.